Nomor punggung 2.2 Sikar nomor punggung 8 dan Samsul Masih dijadikan Kedatangan anda, dan anda kami Namun yang perlu kami kabarkan belum. <tuk> beli saya, saya, saya. ingin menyaksikan tayangan ulang dia berwakilan dari Partai PA Tengku Mulyadi Santara Salah satu perusahaan terbesar <tuk> <tuk> Kepan diantak keluar keluar <tuk> Baik kalian sekalian, yang menggunakan kostum merah hitam dan ponsel ternama MR bagi anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang, anda bisa mengakses di YouTube Chan Channel Kita lihat Arman Jawi motor serangan Umpan dipindahkan, namun terarah kepada Miswar Baraja. Kali ini serangan datang. Namun disampu saja oleh Captain Kesejahteraan mereka Kali ini serangan kembali digerakkan oleh para pemain putra laga Lewat kaki pemain perempuan punggung 19 Kita saksikan, Furkan tumpang berpindah Kanti sekali, kita lihat membuka ruang Angga, tarik ke belakang Kanti sekali, gila perempuan mereka dikati Mencoba gerak kembali lewat kaki Furkan, Tumpang dipindahkan Namun sayang, kita lihat skema permainan Anda masih berpolitik Kita lihat kali ini, Nanda hari, hari? cekut panggilan hari-hari namun kurang cermat Jerry kali ini serangan datang lewat kaki tidal surga cukup tenang kita lihat pemain puluh 22 Reza Amir mencoba membelah ruang umpan dipindahkan, kita saksikan berbahaya lagi-lagi datangnya bola serangan beserta raja kita saksikan sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh Syahrudi jaga oleh situ segar malaka Bismartharaja. Oh. Namun saya sebelah kanan Nanda Farjadi kerjasama dengan Usman. Kita lihat kali ini PSDS Gelanggang kembali mencoba menghidupkan sentuhan umpan panjang. Namun kita lihat tidak mau berurusan. Hey, hey. Jerry Jovi Gunawan cantik sekali kerjasama dengan Musamil masih Musamil berputar-putar mencari ruang umpan digerakkan. Namun kita lihat Kali ini maman Masih maman Namun sayang Sama sekali bagi anda yang ingin melaksikan langsung jalannya laga Ya belum genap 10 J.S. gelanggar Lakukan Halo saja oleh Andika Datang lagi serangan Cantik sekali Sama dengan Syahrudi Umpan berpindah kaki kepada Alfaraji Kerjasama dengan Chul Kifli Debut panggilan sehari-hari Umpan panjang Musamil mencoba membuka ruang namun terlalu dekat mengarah ke pelukan penjaga gawang Komau Herman pemain yang sangat senior di kubu daripada Putra Malaka umpan digerakkan kepada Putra namun kita lihat kembali lagi lemparan ke dalam terjadi sahaja umpan diarahkan kepada Musamir kerjasama dengan Dan Faryadi. satu dua sentuhan diperagakan Musamir mencoba membuka ruang kita lihat dibayangin dia oleh Herman, masih Musamil, kita saksikan, lakukan pergelakan lagi-lagi Musamil, mencari ruang. Kita lihat Nanda Faryadi meminta umpan bola dipindahkan Arman Jawi, namun terlalu dekat kepada Herman kerjasama dengan Angga. Kita lihat kali ini Putra Malaka terus mencoba menguasai bola cantik sekali teknik tinggi diperagakan. Kali ini kita lihat serangan lewat kaki Furkan, sekidal gesit yang dimiliki oleh Putra Malaka sebuah terbongkar tajam lagi-lagi adu kecepatan Putra. Oh, kita lihat, kita saksikan, berbahaya, kita lihat apa yang terjadi Namun sayang sekali kita saksikan, sebuah peluang emas berlapis berlian Didapatkan oleh pemain pertama punggung sembilan Yang menggunakan kostum, dan tim yang telah mendaftarkan diri di Liga 3 Indonesia kita lihat, sekarang mendatang Lewat kaki Jesse Gunawan Anda lagi barisan depan Kerjasama dengan Musamil Kita lihat putra asli gelanggang Masih Musamil Kebesaran saja Bentara sudah terlebih <tuh> dahulu dikolong kedudukan sementara Anda kami memasukkan bagi anda yang ingin menyaksikan langsung jalan laga Ya baru saja pertandingan kami pentaskan Kita lihat serangan datang Kali ini kita lihat putra Mencoba menerima humpat masih putra, mencoba buka ruang, mencari-cari, kita lihat situasi berbahaya di depan kotak Pilalti. Namun kita lihat Alfaradji mencoba bermain-main di depan areal tersebut. Jesse Gunawan, pengepastikan yang dari kawalan, masih kosi, kita saksikan. Namun Sonic melewati Farhan, Arman Sawi, gerakan gara hutan kepada Musambil, Musambil kali ini kita lihat, berdua tendangan kaki kiri namun bola masih mendengar dipentaskan semisal pertandingan besok-besok ya kutafase FC ya tim yang telah tadi ke selatan Kabupaten Biron harapan city. aneh bola, bola yang ada urma bapak coba benda panggilan genga Kita lihat Herman bertarung berpindah. Namun sayang tidak mampu diambil. Ber... Harapan jadi bulu harapan. Ya kita lihat Musabir, sebah mantan pemain daripada Persikabo Aceh Utara berikan bebasan kepada Syahrudi. Namun lagi-lagi kita lihat, upah dikerjakan. Namun lagi lagi terbaca oleh barisan pertahanan. Kali ini kita lihat serangan datang. Reza Amir masih Reza Amir mencoba melakukan kerjasama dengan Herman. Umpat panjang langsung diperagakan. Kali ini lebih kuat daripada PSS Kelanggang. Jawa kaki ketan kesenasan. Jokowi umpat digerakkan kepada Manda Faridah. Alfa masih mencoba membalikan badan. Kita lihat masih Al-Farafi, cantik sedali, oh, terarah kebangkuan daripada Jaya Komar. Ketika, kali ini bola kembali mencoba dihadapi oleh Herma Mati, daripada Kepten Keselasan Mereka, Miswar Bahraja, kerjasama satu 2 kita lihat dengan Kroon umpan berpindah. Tidak sekali Amdah menunggu dari belakang namun diselamatkan oleh Al Faraji. Jerry quickly cantik sekali. Umpan berpindah lagi namun Musamil sudah terlebih di garisan juta. Angga pelambat pelambat Angga. dan batal. Bukan, bukan. Yang sebuah serangan. Kita lihat Arman Jawi kerja sama dengan Alfarrazi, umpan berpindah kati. Nanda variasi percobaan menusuk dari belakang, situasi berbahaya. Namun lagi-lagi kandas. Kita lihat kali ini Putra Malaga mencoba membalikan keadaan. Namun kandang dikasi jenderal lapangan daripada PSJS gelanggang. Jokifli, Jerry, Umpan berpindah kepada Musambil. Masih Musambil mencoba meminta Umpan. Kita lihat Syahrudi membuka ruang. Umpan diberikan. Umpan tadi ke gawat. Namun lagi-lagi kita saudara ya, ada di luar. Tak henti Kita lihat Reza Amir umpan berpindah sisi, cantik sekali. Nisbatan raja, keten Kesultanan. berkuah percobaan dari jarak jauh. Kita lihat masih. Kita lihat umpan panjang. Reza Amir masih kami, cantik sekali umpan dipindahkan, namun gelarlah kepada lawan. Alvar lagi kerjasama satu dua sentuhan dengan Jerry. Kita lihat kali ini Nanda Faryadi umpan jauh berpindah. Musamil mencoba mengajak dari lawan. Kita lihat masih berhasil direbut oleh Itu yang ingin di oleh Musamil. Tidak ada Herman, namun <tik> <tik> Alvar jauh. Indah pedaling Go! Yang baru saja diciptakan Aceh Utara Kita lihat Memanfaatkan sebuah bola Di depan areal berbahaya 1-0 kedudukan angka sementara Baru saja selalu diciptakan Untuk keseluruhan Tak ingin menyaksikan dayanan ulang Anda bisa mengakses Di Youtube jam Channel Kita lihat 1-0 kedudukan angka sementara Kali ini serangan datang umpan berpindah tadi cantik sekali kepada dia. Ya, Reza Amir namun sebuah pelanggar dilakukan ya, tadi oleh Firman. Bola kopi Italia. mencoba ditekan namun tampaknya bola berpindah. Kali ini PSGS Gelanggang terus mencoba menghidupkan sentuhan. Kita lihat mengejar ke satu sebelah kiri adu kesempatan namun sulit melewati mizwara di tengah-tengah arena lapangan. Ya, kita doakan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang pertama, di laga pembuka mereka berhasil melumat dan menaklukkan tim AJ Motor Biru dengan angka yang sangat meyakinkan 3-0. Pelanggaran dilakukan tadi oleh tidak diberi oleh Jauh ke depan Di sana ada ini Kita lihat Angga Terus mencoba menisir dari sektor sebelah kiri Kerjasama dengan Farhan Bersabar Untuk dikerahkan kepada Herman Kita lihat Masih Herman Perbuatan diberikan namun di sana ada ya pemain bermain-mainnya setelah mamang. Kandas laki tidak dicari untuk berpindah kepada Arman Jawi. Masih Arman kebosan. Kita ada kemuzaknil. Masih muzaknil berpindah oleh Herman Dia takutkan. Dia beri gunawan. Namun disaku saja oleh Farhan. <tuh> Alfaraji umpat tadi namun terarah ke pangkuan daripada Kamal. Kita lihat 1-0 untuk ketertinggalan tim yang sedang dipersiapkan menuju Liga 3 Indonesia, Putra Malaka. Kali ini serangan datang, 1-2 sentuhan. Kali sekali Putra bentuk menyisir satu sebelah kanan dimainkan oleh Syahrudi namun kita lihat kali ini bola membuahkan lemparan PSJS jelanggang Alvaraji mencoba bersabar mencoba menghitungkan kerjasama dengan Jolkebli umpan dipindahkan namun kita lihat dengan mudah dipatahkan ataupun diputuskan serangan oleh Herman serangan datang seti gulawan namun sayang kita lihat bola diberikan kepada lawan. Purka. Angga Lagi-lagi kita lihat Muproh terjadi Kali ini serangan batang Rokasimu sambil Mencobong mudah-mudahan Jessi Gunawan Jessi cantik sekali Kita lihat sayang terlambat jadi Gunawan Jerry Cantik sekali Masih Jerry Berputar-putar Kerjasama dengan Arman Jawi, namun saya, Italia, lagi-lagi kali -lagi, ini serangan mencoba digerakkan oleh putra Malaysia, sebuah kerosakan kepada seluruh analisa Amir berpindah ketika putra Peraja masih diserang, berusaha di Italia, melenceng di samping tugas Herman Jauh melebar Miswar Raja Kita lihat situasi berbahaya Namun di sana masih ada Usman Rebu Yang sulit Sebiak merepotkan pertahanan lawan Kali ini serangan datang Namun di sana ada Syahrudi Kita lihat Serangan berbalik lagi Lewat kaki Al-Faragi Masih Al-Faragi Lakukan pergerakan Dibayang bagi dia oleh Farhan Kerjasama dengan Jesse Gunawan Mencoba bersabar, kali ini kita lihat bola di kaki <SILENCIO> Jokifli <SILENCIO> Dari lagi kita saksikan Uthman Jokifli Berbahaya Namun kita lihat kepada anda penonton setia Ya, beberapa pertandingan besar Belum kami petaskan di lapangan Jatubeh Gandapura Semisal pertandingan antara Junt Ya, tim yang pernah dinobatkan sebagai raja sepak bola yang akan kami temukan bersama dengan PS Payarubik Sawang yang akan kamila Indonesia. Kuta Pasca FC. Namun sayang, bendera sudah terlebih dahulu di Pernamen yang menerputkan total hadiah 25 juta. Juga tak melepaskan diri, turut menekong kami dari belakang. Semisal rapi sel gerukok, cuan sel kami, dan agen tunggu muli adik. Bangan. tengah kita lihat penggerak irama pertandingan sore hari ini kali ini musamil namun saya bola sudah daripada PSGS PS, di PS, langgang Ceri berusaha diberikan bersambil upan berpindah. kita lihat CSI gunakan sayang sekali kita lihat peluang emas lagi-lagi didapatkan oleh pemain dari P lakukan Cikra Nanda Variadi, namun kembali berhasil ditahan oleh Surkan, kali ini serangan datang lewat kasih Angga, namun disana masih ada Joseph Lee menjadi jawara angkaran se Indonesia. Arman, Alvaragi, terus sama dua masih Arman saja. Kita lihat kali ini mencari ruang, namun di sana kesini lawan lagi-lagi Arman, Kita Italia serangan datang Reza Amir untuk berpindah kepada ya. Ini. Kita lihat, Umpan berpindah sisi, cantik sekali Yang berlatangan pertandingan mencoba berapa angka Nanda Faryadi, geser kepada Ceri Cantik sekali, kita lihat Umpan mereka tinggalkan Serangan gerasi awal ini Lewat nasi Arman Razi, tetap sama di kanan Nanda Faryadi mencoba menusuk dari belakang Tidak ada masing-masing, bersama dengan Arman Jawi Umpan berpindah sisi, karena ini jelaskan pulang Terus mencoba mengancam Nanda Paria diarahkan upan kepada Arman Gelanggang. Alfaradi dan umpan dari ke Oh, kedua unggulan penyelamatan tanpa Patoh berparuh Sepuluh jalannya babak pertama, pertandingan hari yang kedua, lanjutan turnamen Putil Galakti untuk keunggulan tim PSBS -PS Gelanggang Kulam lewat gol yang dicetak oleh Arman tunjuk tinggi sportivitas pertandingan karena jauh-jauh hari ya ketua panitia kami Safarudin Asa ya kali ini sudah mendatang boleh dikuasai oleh para pemain Putra Malaka Surkan, Trikudal Gesi Kerjasama dengan Raja Amir Cantik sekali kita lihat kali ini Namun surut melewati Arman Jawi Serangan datang lewat kasih Sarudi Tonton berterima kasih kepada Musamil Mencoba melewati Namun bersama masyarakat Angra Bantu sekali Musamil Berikan punggang Namun kandas dikati lawan Kita lihat kerja sama satu dua sentuhan Kali ini kita lihat surkan Pemain yang menggunakan nomor punggung Jat Pura. Ya, pemilangnya setelah kami, kita lihat serangan datang Tentuhan dari kaki-kaki, kerap diperagakan kali ini Tentang berpindah, cantik sekali Reza Amir, Lepar Baraja Namun kita lihat bukan sebuah peranggara Serangan berlombong-lombong kembali gerakan Oleh para pemain dari pada Putra Malaga Kita lihat Uthman, bermahala Namun di sana ada Zahrudi yang langsung memutus. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan Dengan sudah ini Putra gede, Kerunggukuh Asli Kita lihat Salah satu pemain yang sudah tampil bersama APG Aceh gede, sudah Kita lihat Kali ini serangan datang Mencoba digerakkan gede, sekali Putra berita terbuka lagi-lagi kita mencoba mengacak lawan namun di sana masih ada Syahrudi yang mencoba menutupkan saja yang mencoba dikejarkan oleh para pemain Putra Malaga kali ini serangan datang lewat kaki Reza Amir berpindah haluan kepada Mitu Arbanaja tidak ada masih disuar tidak terpisah lagi-lagi terjadi keributan Syahrudi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 Besok sore, bukan kami mengada-ada. Andai kata tidak seperti yang kami janjikan. Ya, salah satu tim yang sudah... Oleh pengusaha muda Mansur Palu, Tim yang dimanjari oleh Bote Aswari. Besok sore sudah pasti oleh Indra Gunawan. Muhammad Ali, Riti, Ramadan. Besok sore bersama dengan Afrikan Apa, Iyaz Yutri, Alvin Abdul Halim. Ismail oleh jalan dan kawan-kawan Besok sore langsung akan mereka andalkan Ya, kutafan Siapa yang meragukan kekuatan daripada mereka Anda telah melalak kapotek Muara batu Aceh Utara. Besok sore Ya Mereka akan kembali ditampilkan Di hadapan mata Anda Ya, sedangkan menjadi lawan tanding daripada mereka Beberapa mantan pegawai PSAPG dan kawan-kawan bersesoran langsung dijadikan oleh tim Ya, Yang termarkas di... Bagi anda, anda bisa mengakses di Youtube Can Channel Yang punya kami kapan lupa, pangkret menyentuh kami Ya, lakukan sudah, namun bola sudah selesai Terima kasih kami ucapkan kepada beberapa sponsor untuk menjaga acara hari jadi PT Galati yang kedua. bokok bokok kita lihat, kembali lagi serangan. Lewat kasih surgaan, sumpah berpindah kasih. Putra menuju dari belakang, lagi-lagi kita kurang yang datang. Lewatkan keanggap, oh seralah kebangkuan ibu per. Ya, kita lihat. dua bola terjadi Jerry Arman Jawi. Fortisli, sebuah panggilan sehari hari. Umpan lobosan. Namun terlalu tajam, terlalu ke dalam, terlalu dekat busa. Namun sebuah pelanggaran. Burka. Saya kita lihat nasional. Awan Imza Gunawan salah satu putra bersangan yang pernah terpinang bersama Persita Tanggera dan bersama dengan Muhammad Ali dan kawan-kawan mereka akan berlabuh bersama dengan tim yang telah pasti mendaftarkan diri di Liga 3 Indonesia Kuta Pase RG wasit dari tim PSJS Gelanggang Kulak daripada MR1 Ya kita lihat Ya, kita lihat, serangan datang Kembali lagi, saya berkasi CSI Gunawan Mantan pemain yang pernah dia jagokkan oleh lantak laju berselajah Kerjasama dengan CSI -Zu. Jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, crearnya, jawa, jawa Tadi ini serangan berbalik, kita lihat Lagi-lagi adu lari Namun, cukup 3 pusman yang mengawal baris Angkat, angkat, bangkit, manali Oh, 4, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Kira kira ni. Kau nak naik luar atau motor jo okay? Ba. Motor jo atau motor Em Em mula, Em mula, pun leh. Punya kira pun leh Em mula. Ah, punya. Kau punya. Kau punya. Kau punya. Kau punya. Kau punya. Kau punya. Kau punya. Kau punya. Kau punya. Kau punya. Kau Halo, Jadang, nah. Kreo. Ya. Ya. Kita lihat dilakukan tadi. Oh. Hampir merama dikatakan dengan rasa lokal. Iya. bola. boleh, boleh, channel Iya, channel.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 kepada Maman. Kita Maman. Namun bola meninggalkan arena lapangan masih tim daripada Putra Malaga. Angga, Angga. Angga, Jokif Liga Ibu, pemain yang keras tampil bersama Bang Aceh dan menyesalkan Bang Aceh menjadi antar bangsa Indonesia datang lagi serangan bergelembang kita berkumpan ditimpahkan kepada Angga kali ini serangan datang melakkan sikap dan kesehatan Putra Malaga Yuswal Spar Raja yang tidak akan mengembangkan Saya tidak akan mengembangkan Angga, Angga, Angga, Angga Angga, Angga, Angga, Angga, Angga Gaud, kamu boleh, Angga Ini, saya tidak Proses terjadi pergantian dari tim PSG Gelanggang yang dikeluarkan Alfa Razi nomor 22 yang dimasukkan Muhammad Faisal. Oh, oh, oh. Di Langsung kami laga bersama dengan harapan ini. Hey, barman, barman, barman. Hey. Para para para pakaiu, pakaiu, beli beli beli beli, beli beli beli beli, beli beli beli beli, beli Aceh menjadi antar Indonesia putra asli di yang panggilan sehari-hari tidak mampu menambah keunggulah sementara untuk keunggulan PSGF gelanggang Sakit putra Namun kita tak tiga Harapan Siti dari Pulau Harapan Ya, takut main bola dengan Pulau Harapan Saya pun bermain Ya, bukan kami besar besarkan, bukan kami mengada ngada. Ferry Sandria besok sore akan tampil bersama yang pemain dari Putra Balaka yang ditarik keluar pemain bernama tunggung delapan puluh satu yang dimasukkan pemain bernama ber tunggung enam Jubir. Eh, hey, minum beraneka ragam. Kita pasti sudah pasti mereka berkompetisi di liga timur oleh tim raja dan kawan kawan langsung Reza Amir Berikan Namun kandas dikasih Kita lihat Memasuki ke dalam Ya, Tapi Kita lihat putra Mencoba umpan. Namun dikasih Lagi lagi di depan bertahan. Terhadap tetang kuat daripada Komal Jaya Cepat cepat Presley Presley Ini dia Reza Amir Motor penggerak serangan daripada tim Kepulau Malaga Tunggu kumpang oleh Reza Amur Namun lagi-lagi Bola dengan mudah Dia pecojir ni Keposan Besar untuk membuka bawah kita lihat bersama lagi pelikan jati kuda berada terhumpat jati apa yang terjadi kita lihat baru langkari Bertubi-tubi pitu tidak kali kencatat telinga kami peruang emas yang dimiliki namun kita lihat Dia ya, belum mampu dikonversi untuk menambang angka terjuta sementara brts kelanggar kali ini kita lihat serangan datang Arman Jawi mencoba memindahkan umpan kepada Joe Kifli kita lihat sebuah tarikan dilakukan oleh pemain penolong punggung 22 berjari dua. Arman Gelanggang beratkan umpan kepada Musami yang terus berpelan kita saksikan bukan sebuah pelanggaran 5 badan dikatakan Joe Kifli tertuang lagi-lagi 2 jam ya, di sini kami ya, anda akan kami sungguhkan dengan aksi-aksi menarik dari generasi pemain berpengalaman yang telah berwarna diri di gajah tertinggi sepak bola PSSI, Ya, siapa yang tidak kenal dengan Muhammad Ali? Ya, orang Indra Gunawan bukan sepak ketinggalan masa mereka akan kami lakukan bersama dengan Alvin Nasution, Ismail Ulegalan, Raja Jibral, Badi, Yaswani Yusri, Afrikan apa dan kawan-kawan dapat mereka akan tampil bersama dengan kontestan Giga 3 Indonesia tahun ini kuda pabe Kita lihat miskomunikasi. Jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan. Ah, tidak. Kita ya, Apabila ya, anda ya, tidak sempat melihat, anda ya, boleh mengakses di Channel. Jangan lupa ya, tangkai. Ya, ya, jangan, ya, jangan, bukan, bukan. Kita lihat Faisal Mencoba melalui upah Masih Faisal Lagi-lagi mencoba melalui lawan Kita saksikan Menemati putra Cantik sekali Kertikan Daripada Komal Jaya Kita lihat di kita saya. Kita lihat Namun kita lihat lagi-lagi di Putra-putra terbaik dari Kabupaten yes, Bili Kita lihat Arman Jauh Depan-depan, depan, depan, depan, depan, depan, depan, depan Depan, depan, depan Jauh, kita bertiga, dia berhutang, tertinggal Namun lagi-lagi berhasil disitu menonjol ya. Syahrudu Kita lihat Masih Syahrudu Bergesama dengan Jefri Gunawan, Arman Jawi, kita jeputan dipindahkan, musambil pengebajakan, kita petikan masih bukan mulai ini kita lihat berikan namun kandar bola di kaki Herman. Berjalan <-tunan> Arman Jawi, kita lihat sebuah kebosan diberikan. Jadi kuda wah, ayam, kita lihat kali ini sayang sekali saudara, saudara Liga Indonesia Anda telah mengetahui Anda telah menurak sendiri di pergelaran Piala Kapolsek Muara Batu Aceh Utara Berlun, sudah pasti akan berlabuh bersama kami. Saudara -saudara akan diandalkan oleh tim. Harapan ah, City. Bukan <tuh> di yang turut berkontribusi tidak menutupkan diri turun menemui kami dari belakang Ketika kami sangat berbangga hati ada kata tunggangan sepak bola dalam yang kedua. Yang Kampong, Kampong, nanti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 Bangun, bangun lagi, bangun lagi. Cantik lagi vocal, lagi lagi vocal. Ini kesaksian saya. Ini apa ini? Kali ini serangan mendatang. Putri-putri serangan kita saksikan. Kita lihat. Dibinakah? Ada. Kembalikan diri ke di Liga 3 Indonesia. Kita fase RC. Mereka akan kami kawinkan bersama dengan ya tim kota berbintang dari petisir selatan, kuat tim dari dua kabupaten kota, Harapan kampung city dari semarang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kehadiran wahai kumajmuan, wabillahitulohim, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.